Oh, tahu kadang tadi anak-anak ke sini belum datang nih orang ini itu dia orang ah, itu woi mana dia woi lu belum ini, udah da, da, belum, Dari. Dari, ya, Dari kutang, Dari, Dari, dong. duduk mana duduk ya, kan? Nah, gak oh. oh. gue, ya, ya, bukan, gue, uh. oh. oh. uh. oh. oh. oh. oh. oh. cepat, cepat, cepat. gue lagi ya gua aja King kok yodoh oi kan? King lama amat lu ini mau banting kartu apa bikin skripsi lu nih gede punya gua Cok nih hm, kau mau keburu baru sih ya ini mau kembali tuh bisa juga ya lu hmm, hmm. keburu baru gak ya, sih enggak juga sih woi woi ada aja kamu orang ini mainannya woi siapa yang tadi ya orang gua aja yang cuma. ayo main lagi yuk Oh, oh,